serta klik tombol notifikasinya persahabat Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan persahabat ya Di malam semalam Kita lihat nih masih cidukan semalam persahabat ya terpantau mobil tua milik Rizky Billar ini mobil antik ya dari Bapak Billar, masya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, idola kesenangan kita persahabat ya. Ini luar biasa banget nih, masya Allah. Dan kita lihat persahabat, ada komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar salah satunya dari akun cherry.id 123 mengatakan mobilnya tua harganya Wow amazing tuh persahabat ya mobil tua tapi harga bukan kaleng-kaleng ini luar biasa dan kita lihat persahabat ke momen berikutnya semalam ada pop dance juga di rumah leslar ini momen ketika makan malam persahabat ya bersama Sahabat, ada trio gasrek juga, ada Bunda Lesti. Di situ, masya Allah, tentunya kita bahagia. Kebersamaan mereka terlihat semalam. Bersahabat, ya, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Amin. Tentu, kita juga, para warga Konoha, pastinya gak sabar banget ya, pengen lihat vlognya. Mudah-mudahan secepatnya di-up di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Dan berikutnya, juga para sahabat Perhatikan. Ada sebuah orang spesial dari Marconah Kiyot persahabat ya ternyata banyak sekali orang yang menyukai persahabat vlog dari Lasler Entertainment kemarin ketika BBL tentu nemenin bunda Lasti dan Papa Billar syuting kita lihat persahabat di kalimat yang diposting oleh Marconah Kiyot. BTW gue suka banget sama vlog ini. Ah, akhirnya durasi 20 menit Uhuy, Ringan tapi nyenengin Konsisten emang jadi kunci channel youtube Bisa berkembang jadi happy lihat youtube lesslar entertainment Kalau konsisten terus kayak gini Tau nggak yang paling gua suka dari youtube Lesslar entertainment Kameranya bening banget Cerah-cerah masa depan gua Wow <laughs> Ya ampun ayang el lagi nemenin bundanya syuting, ayang kenapa makin ganteng Hei katanya tuh saingan gua makin Banyak dah ini hiks Maksud banget, katanya tuh, "Aduh, masya Allah, banget ya di vlog ini. Tentunya banyak sekali yang selalu dengan baby. El yang tambah ganteng, tambah menggemaskan. Masya banget ya. Tentu kita juga merasa bahagia disuguhkan vitamin-vitamin cute yang tentu diberikan lewat channel YouTube Leslar Entertainment." Dan ke kabar selanjutnya, persahabat, ada kabar terbaru di pagi hari ini yang kita dapatkan dari Bang Adi Sky. Baru saja Bang Adi Sky mengunggah foto kebersamaannya dengan Papa Bilar dan Haris Frieza. Ini momen syuting semalam, persahabat tentu kita juga salvo dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Adi. Trio Gessrek is back. Ada yang tahu kita sedang buat program baru? Apa nih, guys? Wow, program baru dari Trio Gessrek bersahabat ya. Trio Gesrek is back nih Masya Allah, mudah-mudahan Tentunya semuanya dipermudah, diperlancar Kita nunggu kejutan Dari Trio Gesrek persahabatiah ya, pasti yang seru habis Doakan mudah-mudahan semuanya diberikan Kelancaran Dan kita lihat persahabat Ada sebuah kalimat juga yang di Tuliskan oleh Bang Adi Sky. Kira-kira judul programnya apa nih guys yang cocok buat kita? Tuh, kasih solusi nih buat Trilgesrek sahabat ya. Kira-kira judul program yang tentu akan diisi oleh Trilgesrek ini kira-kira apa nih programnya? Dan kita lihat banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan yakni dari akun Instagram Agustinus underscore Pro mengatakan di kolom komentar Buat film layar lebar dong Gatuhnya tuh Wow luar biasa banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Rossi Unscore Leslor 24 Ditunggu Bang Adi persembahan baru Trio Geesreknya Semangat Wow pastinya warga Konoha menunggu banget ya Kejutan yang akan diberikan Yang akan disuguhkan oleh Trio Geesrek Kita doakan yang terbaik Dan selalu support Untuk idola kesayangan kita ini dulu informasi di pagi hari ini bersahabat Mudah-mudahan kita semua mendapatkan vitamin bahagia berikutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh